Sayang sama Bunda, Ayah, Ibu, Anti, nurut, kata Bunda. <SILENCIO> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITLisius Di mana pun kalian berada Jumpa kembali bersama pimpin di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terhanya Terupdate mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru Menemukan channel ini jangan lupa untuk Like, Comment, Serta Subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat seputar Ayu Ting Ting. Informasi kali ini ada berita bahagia sekaligus haru yang diberikan oleh Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Gila 9 tahun, ikil e Hari ini dirayakan oleh keluarga dengan sangat sederhana namun sangat berkesan. Lihat saja suara dan juga ekspresi dari Ayu Ting Ting yang sangat haru melihat putrinya tumbuh dan juga gambar kembang sesuai dengan keinginannya dan sahabat bisa mendengarkan sendiri keluhan dan juga resahnya hati seorang ibu karena melihat pertumbuhan anaknya yang begitu cepat Tak terasa hari ini Bilkis menginjak usia 9 tahun. Sehat selalu untuk Ikis, semoga pajak umur burah rezeki dan sehat selalu. Ekspresi Ayu dan juga suara Ayu yang menangis sendu bersama dengan kakek serta nenek yang sangat haru merayakan ulang tahun Ikis dengan sangat penuh perhatian. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan surprise ulang tahun yang diberikan oleh keluarga untuk ke Bilkis hari ini. Happy birthday untuk e semoga menjadi anak yang soleha, sayang, dan juga cinta keluarga. Menjadi kebanggaan pastinya ya, amin, ya robbal alamin. Oke sahabat semua selamat menyaksikan, semoga menghibur tayangan yang Mimin sajikan. Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Iqis. Tiup lilin, tiup <tik> lilin <Tiup tik> <Tiup lilinya>. <tik> <lilinya. Tiup tik> sekarang juga. Baca doa dulu, nak. Dah. <tik> baca doa saya yang baiknya. Ya. Baca doa dulu ya, Iqis mau baca doa. Sehat, panjang penang umur, penang. jadi anak penang pinter, penang. Soleha sayang sama Bunda. Ayah ibu anti penang. nurut, kata Bunda, pinter cerdas, makin pinter. Terus berdoa, saya terus nah, berdoa, saya berdoa dalam hati. Sehat, sehat ya, panjang umur, sehat, umur pinter, makin pinter, Soleha. Amin, semua dikabuli, jamaah ya? Pinter oh, oh, oh, oh, birthday anak bunda cantik Bilqis kemayoran Azak saya terus panjang umur banyak rezeki jadi anak baik, pintar, solehah, sayang bunda, dulu apa kata bunda, sayang ayah, ibu ati, bunda, ya semoga cita-citanya Iki semuanya terwujud ya, apa inginkah, apa inginkan, semoga tercapai, baik pakai Peter udah 9 tahun dia. Yeah. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, sayangku, kami milikmu. Selamat ulang tahun, I love you, I love you. Love you too. <laughs> Potong, potong kuenya potong kuenya potong kuenya sekarang juga sekarang juga sekarang juga yeay siapa yuk? Ayo, bunda pengen tahu deh. Ayo, ayo bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya. Bagi kuenya. Ayo sisa dong ya, sedikit tuh. Siapa? Rasi siapa? Dua. buat Daya. siapa kue, kue kedua buat siapa buat oh, ya. siapa oh, ya. Oh, ya. Oh. buat siapa oh, kue, kue, ya. ketiga. Kue, ke kue, kue ketiga buat siapa happy birthday be the kiss be happy birthday Happy birthday Ik Happy birthday Ik Happy birthday Bilkir Happy birthday Happy birthday Happy birthday Pelilinnya sekarang, sekarang Juga sekar doa saya Yang baik ya nak ya Habis <sukur> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Tapi berarti sayang. Sayang. sayang. ibu. Cumi tapi ya. Salatnya <laughs> ya, ya. oh, rajin ya, aja nyarjin ya, nak, ya. tidur cucu yang sore, mau tidur, nah, Tak ulang tahun ah. Itu. Itu merah tu Merah je pun kegamu bobot Salib-salib tu. ah. ah. ah. kat kakak ikis hmm. Lapa o oh, bibik hmm. Jangan lupa ya bi Terus oh, bibi. Yang itu loh yang kau dapat oleh Kak. Ih, Jangan parfum. Jangan parfum, Bibi. Tomorrow, but you have to buy it now. Yes, uh I got uh, jar... a ball. Bis bis bacot. Duh. Bubuh amat dah dah. Bye. Bye. See you tomorrow. Don't forget to bring some bread. Eh, promise no forget.